3 Kabea, Pak Saudara, saat ini Mama Ipa berada di areal kantor Bupati Halmahera Utara untuk mempersiapkan diri mengikuti upacara 17 Agustus 2020. Bersama pemerintah daerah, saat ini Muspida dan tim Paskibraka berada di gedung kantor Bupati untuk selanjutnya mengikuti upacara 17 Agustus di lapangan upacara. Terima kasih, Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya bela. detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Lapor, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Siap, dimulai. Lapor. Jangan lupa, jangan lupa, jangan jangan kepada Sang Merah Putih hormat Langkah tegap maju.